Cinta orang tua kepada anak adalah cinta yang seharusnya diteladani. Ia banyak memberi tanpa harus meminta balasan. Orang tua adalah tempat berlindung seorang anak. Jika sang anak sudah tak merasa aman lagi di sana, maka kau harus belajar menjadi orang tua lagi. Sebuah harapan akan menguatkanmu untuk terus bermimpi maka teruslah berharap sesuatu yang baik. Jika dia mencintaimu, dia akan bersabar dengan kekuranganmu. Sebagaimana engkau bersabar dengan kekurangannya? Sepintar apapun kamu, ibu tetap akan bilang jangan pernah berhenti mendengarkan. Nasehat karena hati akan buta, jika kehilangan nasehat. Pada kehidupan yang fana ini, kau tak perlu mempertahankan sesuatu dengan mati-matian, kecuali kemanusiaan. Sesibuk apapun dirimu, jangan pernah melupakan Allah. Allah. Sebuah harapan akan menguatkanmu untuk terus bermimpi Maka teruslah berharap sesuatu yang baik Terima kasih Tuhan telah menitipkanku Terhadap malaikatmu yang kusebut bunda Aku mencintai ibu karena ia telah memberikanku segalanya dia beri aku cinta, dia beri aku jiwanya, dan dia memberiku seluruh waktunya.